Halo Sobat Serbaguna, mari kita lebih mengenal alat berat yang bernama ekskavator. Berikut ini mekanisme kerja sistem hidrolik pada ekskavator. Mesin diesel memutar pompa, kemudian mengalirkan fluida dari tangki ke dalam sistem dan kembali lagi ke tangki. Pompa hidrolik akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Ukuran bucket pada ekskavator yakni reference bucket dengan 1.4 yard kubik, medium bucket capacity dengan 0,7 yard kubik dan maximum bucket capacity dengan 1,6 yard kubik dalam satu jam, ekskavator mampu menggali tanah 167 meter kubik sementara waktu produktif dalam satu hari adalah 8 jam maka ekskavator mampu menggali tanah sebanyak 167 meter kubik kali 8 jam sama dengan 1,336 meter kubik tanah dalam satu hari kerja sampai jumpa di video selanjutnya